Harga 5 jenis pangan di kota Denpasar hari ini, Senin, 15 Agustus 2022, mengalami penurunan. Cabai merah besar jadi 55.000 rupiah dari sebelumnya 55.500 rupiah. Cabai rawit merah turun menjadi 36.730 rupiah dari sebelumnya 51.250 rupiah. Bawang merah turun menjadi 32.500 rupiah dari sebelumnya 35.000 rupiah. Tomat turun harga menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp11.000. Dan daging ayam broiler turun menjadi Rp36.250 menjadi Rp37.000. Harga di atas yang paling mengalami penurunan signifikan adalah cabai rawit. Berikut harga pangan di Kota Denpasar hari ini Senin, 15 Agustus 2022, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak, Kota Denpasar. Bawang merah Rp32.500/kg. Bawang putih Rp20.000/kg. Cabai merah besar Rp55.000/kg. Cabai rawit Rp36.750/kg. Tomat Rp10.000/kg. Gula pasir lokal Rp14.250/kg. Telur Rp1.650/butir. Tepung terigu Rp11.000/kg. Mie instan kari ayam Rp 2.500 bungkus Daging ayam broiler Rp 36.250 kg Minyak goreng curah Rp 15.500.000 liter Minyak goreng bermerek Rp 1.19.000 liter Minyak goreng bermerek Rp 2.20.000 liter Beras premium Rp 11.750 kg Beras medium Rp 9.350 kg Beras C empat sebelas rupiah kilogram. Desboar.